Kare dengan kaki yang Hmm. Kido, hmm. <laughs> aku mau masakin makanan. Masakin lagi. Nasi? Oh, Bukan nasi sih. Nasi doang. Ah, panas banget. <laughs> bukan nasi doang, sabar tuh. Ini ada makanan khas. Jadi, waktu aku pulang ke Indonesia kan, Aku bawa makanan rumah ya, masakan rumah. Tuh. Bote. jadi aku mau kasih mama sama papa buat ngerasain, pengen tahu reaksinya seperti apa gitu. Jangan terlalu deket sayang. Jangan nih kita tuh. Ini masakan rumah asli rumah, beneran rumah, rumahan. Ceng. Mana mana. Ini pete nih. Orang cepat sekali nggak ya? Nggak tahu makanya ini kan baunya itu loh. Iya baunya aku gimana lihat ya? Reaksi mama papa tuh seperti apa gitu? Wah uh, baunya itu loh. <laughs> Yang ga suka pete mungkin tau ya, bau mm -hmm. pete tuh kayak gimana bener-bener menyengat banget kan Yang suka mungkin beda cerita, kalau aku sih termasuk yang suka Kasih dia Kamu juga belum pernah coba kan? Iya, pernah Nanti bener. kamu sekarang coba sama mama mm Hmm, dikit emas nah, sih Ya dikit pete lagi mahal Oh uh. iya uh, Nah, aku panasin dulu hey, Kamu ga pake piring? Oh, Gapapa Pake oh, piring aja Pasti bocol loh itu Udah Iya, yeah, pake itu aku panasin gini aja ya, ini jadi satu porsi aja Satu porsi aja, soalnya mama-papa kan udah makan juga Cuman aku pengen mereka ngerasain gitu Oh gitu uh. Jadi buat papa atau buat mama? Ya buat ber Kalian bertiga coba. <laughs> soalnya nggak semua orang suka sayang Oh gitu ya? Makanya uh. harus dicoba hmm. dulu Ada baunya ya? Kayak, kayak, kayak apa ya? Kayak gitu? Asing? Asam. asam? I, ah. I mom, iPhone, iPhone, iPhone. Kayak ya. iPhone. Siapa itu? Itu dia Papa. Itu Papa. iPhone. Aneh, aneh, aneh. Aneh. Iya. jadi. gimana, gimana? Apa bocil? bocor saya bocor bocor oh wow. aku nggak tahu nih ah panas ah, ah, ah. banget saya uh, bau bau banget penting hmm. uh. banget kan aku nggak tahu temen-temen uh, tuh kalau makan pete biasanya dibakar atau gimana kalau di keluarga aku tuh sukanya ditumis dicincang pakai ini loh udang Inyang. kering jadinya uh -huh. kayak gitu itu rasanya benar-benar meletak banget ya kayak gini nih, nih. tuh petenya tuh uh -huh. Aku yakin mama gak akan suka, kalau menurut kamu gimana? Iya, mama gak suka pasti. Gak suka ya? Iya. Tuh. Kalau Baunya. papa, aku nggak tahu. kita lihat aja papa kayak gimana nanti. Langsung nah, aja kita kasih mas masa sama papa. Iya. Kamu juga nggak pernah coba kan? Enggak. Nah, coba aja coba kalau gitu. Kita bawa ke sana aja. Oke, okay, oke. Okay. Yuk. Hei. Dikimashukayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo dicoba, dicoba, dicoba. saya, pa. papa. <laughs> <laughs> Nama saya papa. <laughs> papa. Papa. siapa? Ayo dicoba dicoba. Ayo dicoba dicoba. Dicoba. Eh, bau bau dulu ya. Ah. Oh. Oh. Yuyu. Oh, すごい. ya ikan. fish Apa itu? E, ini apa itu? Smel fish Smel fish, Live Coba makan dulu. Ini? E? Hmm. Mm. Ah. Hmm. Ah. Ah. Ah. Ah. <coughs> <coughs> ビーンズ<笑> Oh, Hai, hai, hai, bos. Hai, hai. Aku kita. juga ya. ini. 辛い。辛い。テリピリ。 ini masukin sini, ini masukin sini, sama petinya tambahin lagi tambahin sini, oke oke, petinya tambahin sini, di samping di sampingnya batu-batu loh, mami ya mami えなそうそう。ちょっとさっきいけるうん。え<笑><笑> <ほんとに? 笑> aku gimana gimana kalau spesial banget ya ini ada di ini Ternyata hmm. papa suka lo papa bisa ya ah hmm, bisa Wah, suki? ya <laughs> suki suki suki suki suki oh, uh, suka apa? coba. Eh. Hmm. <laughs> Papanya orang mana ya? suka apa? suka apa? suka apa? suka apa? suka apa? suka Ini suka apa? suka apa? suka apa? suka apa? teringat. apa? suka ya Keku karai Karai desho, Mama Karai desho Oh, karai Karai <laughs> Mama ga bisa makan mama bisa, makanan yang pedes, ya, pedes. <laughs> Papa, ini orang mana sih? Ah. Ini bener-bener agak, agak, agak ini layer <laughs> <laughs> Orang Jepang, makan Pete sama cabai lagi jadi sambalnya ini, ini. Coba lihat sendiri nih, sambalnya banyak banget tuh. Kusai atau ini. mame. Nama yang, ah kusai mame. Benar ini nih. Ini, gitu. ini cabainya banyak banget tuh ini. Di Jepang oh, tuh mame. namanya kusai mame. Kusai mame, maksudnya <laughs> uh, apa ya? Mat yang bau ya. Kusai mame. Hmm. Ini kusai mame. <laughs> bau, bau. <laughs> なんか臭いなろ。だ。えなうん、うん。ほんまなのいや。ママ、豆はダメママ、豆は<笑> <え? 笑> <え? 笑> nggak pilih-pilih aku, nggak hmm. ada ingus, nggak ada ingus, ya berarti nggak pedas ada banget tuh. Kenapa ada? Kenapa ada? Agak gokil jujur guys ya. Ini ini mertuaku ini bisa makan pedas, bisa makan ini pete. Hmm. Nih ibu mertua bisa makan pete juga. Bapak mertua bisa makan pete sama Terus Kostor Indonesia nih gini. Inggrisnya, nggak sengke gokasin dong. Jepangin, handphone nihonjin ada no? Tidak ada. Gila, guys, lahap banget makanannya udah mau habis ini. Itu ini ya udang kering ya, Edi. 食べれる 食べ本当。本当。ママまちゃった食べただけ So, anu mame ga, nani mm, so. No, oh, so, oh. so, so, oh, so. itu mahal ya guys ya, setuju ya itu mahal ya Warui <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> habis guys hmm. Cuma sisa berapa nih? Hmm. Cuma sisa ah, 1,2,3 hmm. Guys, nggak nyangka guys <laughs> <laughs> Aku gak nyangka beneran ini. udah biar mereka habisin dulu. Aku mau nyiapin makanan yang lain. Wow, wow, Baunya, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, putih wow, wow, wow, wow, wow, wow, ah enak aku di luar ekspedisi, ekspedisi lagi ekspektasi aku kirain hmm. tuh papa juga bakalan muntah mama kan karena kepedesan ya iya ah, iya kepedesan iya, apa-apa gitu ya bikin aku iya, iya. bingung iya baunya nggak apa-apa loh sebenarnya baunya pusat iya kayak apa ya udang kan ya, udang itu karena mungkin ini ya masakan keluarga aku ya aku nggak tahu kalau keluarga lain masaknya gimana apa petinya dibakar itu kan yang paling umum ya kalau di keluarga aku itu dimasaknya pakai mm -hmm. ini uh, udang kering Ah, mungkin Edi. soalnya campur-campur jadi nggak bau begitu lang, ya mungkin mungkin mungkin iya. karena rasanya juga benar-benar spektakuler meledak di mulut gitu ya jadi baunya hmm. itu ketutup kali ya hmm. oh kalau kita ke orang Jepang suka kamu juga aku juga enak loh kalau bingung aku kayak itu apa ya apa? sama apa terasi ah, kayak terasi ada dia, karena kan udang sayang Iya, iya, iya. Unik-unik, mm. tapi ya enak gitu. Bener, bener. Aku nggak nyangka ini. Ya udah, aku mau bikin gimana? yang lain ini. Kayak garik gitu. Aku ya, kalau ada itu, mm, gitu. Punch, punch, punch.